Support channel ini dengan like dan menekan tombol subscribe Selamat datang kembali di media informasi Zain Media informasi ilmiah Perhatian, video ini bukan tentang bagaimana cara menjadi kaya mendadak Anda tidak akan menemukannya Mungkin saat ini sebagian dari kita adalah seorang pegawai yang sedang berjuang menuju kesuksesan Pegawai yang bekerja setiap hari selama enam hari dalam seminggu dan 24 hari dalam sebulan. Pegawai sendiri adalah sebuah profesi yang baik karena memiliki pekerjaan dan penghasilan. Apapun bidangnya, seorang pegawai memiliki tanggung jawab kepada perusahaannya dan memiliki atasan. Selama statusnya sebagai pegawai perusahaan, dia akan memiliki atasan walaupun dirinya juga atasan. Siklus keuangan pegawai umumnya seperti ini, bekerja gajian belanjakan bekerja gajian belanjakan dan seterusnya membelanjakan gaji dalam bentuk operasional dapur rumah tangga keperluan anak membayar tagihan atau cicilan rekreasi menabung membeli gadget dan sebagainya lalu pertanyaannya Apakah pegawai bisa menjadi kaya dengan siklus yang berulang seperti itu setiap bulannya siklus berulang yang terkadang membuat pegawai tersebut lupa akan waktu dan tersadar ternyata kalau dirinya saat ini sudah tua Mari kita bahas definisi menjadi kaya terlebih dahulu. Menjadi kaya di dalam video ini bukan berarti cukup dengan apa yang ada sekarang dan bukan juga menjadi orang yang serakah. Jika kaya diartikan sebagai cukup atau menjadi serakah maka video ini tidak cocok dan sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Menurut penulis buku Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, definisi menjadi kaya adalah kita tetap memiliki penghasilan tanpa harus bekerja lagi. Dengan memiliki penghasilan tanpa harus bekerja, tentunya kita dapat melakukan hal yang lebih penting daripada bekerja Seperti mengantar anak sekolah, menemani istri belanja, jalan-jalan keliling dunia bersama keluarga, ibadah umroh, haji, dan sebagainya Lantas bagaimana caranya agar seorang pegawai dapat menjadi kaya? Menjadi kaya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti korupsi, main proyek di dalam proyek, markup margin tanpa izin, menikah dengan anak pemilik perusahaan kaya dan sebagainya, tetapi cara tersebut tidak dibahas di video ini. Pondasi dasar menjadi kaya adalah dengan merubah mindset atau cara berpikir kita tentang uang. Bagaimana Anda melihat arti tentang uang? Menjadi kaya dengan memiliki penghasilan tanpa bekerja, berarti kita harus memahami dahulu apa itu penghasilan dan mengerti benar apa itu uang tepatnya. Kekacauan yang membuat kita menjadi miskin dimulai dari ketika kita melihat uang lebih dari uang. Ya, uang lebih dari arti uang itu sendiri. Maksudnya, uang adalah alat tukar ekonomi dalam berbagai bentuk seperti kertas, koin atau angka saldo di bank kita. Seharusnya tidak lebih dari itu kita mengartikannya. Hanya sebuah benda, namun kita akan tetap menjadi miskin ketika melihat uang layaknya hal yang lebih penting dari nilai uang itu sendiri, contoh menjadikan uang adalah barang yang lebih berharga ketimbang nyawa kita. Menilai uang secara salah akan membuat logika berpikir kita tidak bisa berjalan ketika kita berbicara tentang uang, semua keputusan akan menjadi subjektif dan tidak rasional. Otak tidak akan jalan, yang jalan adalah perasaan. Mengambil keputusan keuangan dengan perasaan akan membuat kita tidak tersadar telah membuat keputusan buruk. Dan tersadar Anda sudah terjebak dengan lilitan cicilan hutang seumur hidup dan terus tenggelam dengan berbagai macam cicilan baru. Serta ruwetnya gali lubang tutup lubang untuk menutup hutang yang tidak pernah selesai. Untuk mengetes bagaimana mindset Anda tentang uang, Anda dapat melakukan percobaan berikut. Ketika Anda sedang bekerja, taruhlah uang dalam jumlah yang cukup banyak di dekat Anda. Jika Anda tidak dapat fokus serta tidak dapat tenang dalam bekerja, kemungkinan Anda adalah seseorang yang melebih-lebihkan nilai uang dari sebuah benda. Hati Anda tidak tenang dan fokus pikiran menjadi kosong karena teralihkan oleh uang itu. Dan apabila Anda tidak dapat menyiapkan uang cukup banyak untuk percobaan ini, Anda mungkin memang sudah tidak rasional terkait masalah keuangan sejak lama. Seseorang dengan mindset yang keliru, ketika memiliki uang dalam jumlah banyak di rekeningnya, di kepalanya hanya ada satu pikiran, yaitu bagaimana uang itu harus segera dihabiskan. Entah dengan membeli rumah baru, mobil baru, baju, tas, gadget, furniture, dan sebagainya. Dengan dali klasik yaitu menjadikan keinginan sebagai sebuah kebutuhan. Tidak butuh sekarang tapi akan terpakai nanti suatu saat. Lantas bagaimana cara mengatur agar kita dapat tetap tenang jika berbicara masalah uang. Emosi dalam keputusan keuangan hanya bisa diatur menjadi lebih baik ketika kita waras, tidak dengan perasaan. Perasaan tidak dapat dihilangkan, hanya bisa dikendalikan sehingga mau tidak mau Anda harus mempelajarinya. Biarkan otak dan pikiran yang berjalan. Ingat keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Keinginan yang dibuat-buat sama seperti halnya bisikan iblis yang ingin menghancurkan keuangan Anda. Hal ini tidak dapat selesai dalam satu malam, butuh latihan sepanjang hidup Anda dan mulailah dari hari ini. Pertanyaan terakhir: berapa lama Anda dapat menguasainya? Jawabannya tergantung seberapa cepat Anda ingin menjadi kaya. Menjadi kaya dimulai dengan mindset yang benar tentang mengelola keuangan, dan hal ini bersifat mutlak karena kekayaan tidak lepas dari uang. Uang bukan sesuatu hal yang buruk; orang serakahlah yang buruk. Uang bersifat netral karena memang hanya sebuah benda mati. Orang serakahlah yang membuat uang menjadi negatif. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.